channel Rizal Karen Pak C. Sebelumnya kita telah membuat video untuk Insta set up box untuk mencari siaran digital karena akan ada switch off siaran di channel UAF ya. Nah, selanjutnya kita akan coba memakai menu set tombol metric Apple HD dengan mengaktifkan Wifi untuk memakai menu YouTube YouTube atau video untuk cara-caranya simak ya mula-mula pertama yang harus kita pasang ke set-top box adalah antena dongle ini kita pasang di bagian belakang untuk mengaktifkan wifi nya okay. kemudian baru kita aktifkan power dari set-top box untuk reboot dan mulai masuk ke dalam menu Kita masuk ke menu WiFi dan kita setting dulu, ya. Setting untuk mencari sinyal WiFi. Oke, sudah ada beberapa WiFi, dan kebetulan pakcik hanya memakai dari hotspot handphone. Sebaiknya ada di nomor satu, kita set kebetulan sudah terhubung kita set ulang kita putus dulu dan kita ulang lagi kita ulang kita sambung kita masukkan kata sandi nah setelah terhubung kita bisa keluar dari menu Wifi dan menuju ke menu YouTube atau mito atau video untuk menu pertama kita coba gunakan YouTube dulu masuk nah sudah ada gambar dan beberapa video ada menu juga untuk pencarian Nah kita coba pilih di yang sebelah kiri kita coba menu film atau game atau musik kita coba musik Selanjutnya kita coba buka menu micu. Apakah bisa juga? Nih eh, kita coba micu ya. Satu lagi menu video. Nah sudah oke okay kan hasilnya dari jalur wifi di set of box metric HD tapi kadang uh, kita ada kesalahan uh, bisa juga layarnya muncul seperti ini di solusinya ya pertama mungkin solusi kita, kita coba dengan men scan ulang ya dengan men scan ulang Nah, rupanya setelah di scan hasilnya masih tetap saja EWS tidak ada gambar dan suara ya. Tapi tenang, tenang, jangan panik. Masih kita usahakan saja caranya yang mudah. Tinggal ambil saja remote set top box metric itu, cari aja di tombol radio, tinggal pencet sekali. Nah, kembali lagi. Siaran channel digital terpampang nyata di layar TV Anda. Oke, mudah kan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.